Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara setting BIOS Atau cara masuk BIOS Untuk install ulang Windows 10 UFV ya Pada sebuah CPU all-in-one tipenya nya ada di sini ya. Nih, TP-nya. Ya, kita fokuskan dulu. CPU Iman versi 222G ya. Oke, ini tp ya. Model P222G. Oke ini terletak di kakinya ya di kaki CPU nya ya Dari apa namanya tipenya jadi kalau kalian tidak tahu silahkan dibalik ini uh, CPU nya oke okay. namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil sebeda si motor itu sangat keras sekali ya jadi harap dimaklumi Oke, okay, langsung saja. Kita lanjut ya. Uh, ini sudah saya balik lagi. Hmm, sudah saya balik lagi. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah sebuah flashdisk yang sudah ada Windows 10 UEFI, ya. Karena tipe-tipe setelwan sekarang menggunakan Windows 10 UEFI, ya oke okay. namun kalau belum tahu cara membuatnya ada kolom deskripsi ya cara membuat bootable nya bootable Windows 10 ya, ada caranya dan cara download uh, Windows 10 di WordPress ini Windows eh, Microsoft ada di kolom deskripsi juga ya nah ini ya itu flashdisk sudah saya colok ya itu flashdisk sudah ada Windows 10 nya <tuh> Jangan lupa colok semua kabel. Kabel USB, USB mouse ya. Mouse. Ini mouse, ini keyboard ya. Nah, ini harus dicolok terlebih dahulu ya, jangan lupa. oke sekarang kita hidupkan laptop apa CPU-nya ya, ada di sini ya anunya. Ada di sini to tombol menghidupkannya. Nah, di sini ya. ini tekan saja langsung. Ketika kita tekan tombol off ini, langsung kita tekan F2, ya cepat ya. Oke, langsung kita tekan F2. F2, lihat. Nah ini, langsung dia masuk ke menu BIOS. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di daerah sini ya. Nah di sini, ini disk saya menggunakan Sandisk ya sandisk processor blade 126 partisi 1 nah ini harddisk bawaan cpu limanya ya nah ini flash disk ini wajib kita naikkan ke atas ya supaya bisa dibaca sama flash disk ketika booting nanti ya oke caranya cara menaikkan ini ya kita menggunakan mouse ya ini mouse ternyata mouse nya gak connect ya gak hidup ntar saya benahi dulu oke mouse sudah konek ya nah ini udah nyala perhatikan nah ini gunakan mouse ya ini plastik kita kita naikkan ke atas apapun merek plastik piano kalian terserah saya ya yang penting sudah ada windows 10 ulp nah ini kita angkat ya kita angkat nah seperti itu langsung kita lepas nah seperti itu saja caranya ya nah ini plus saya sudah berada di nomor eh, atas ya nah sekarang kita di sini ada perintah apa namanya ini ini nah ini tekan save dan exit nah ini tekan ini untuk menyimpan hasil settingan kita, ini settingan kita yang ini tadi ya, nih kalau tidak disimpan, dia akan kembali lagi yang yang ini berada di atas lagi jadi harus kita simpan hasilnya apa namanya ya, hasil settingannya ya kita klik saja, ini save nah, maka muncul seperti ini ya, ini ya. tulisannya save and reset oke, klik, oke okay saja nah, dia otomatis ya biarkan saja otomatis dia akan booting ke plastis ya tanpa kita perintah itu kan tadi sudah kita setting jadi dia langsung booting ke plastis tidak usah kita tekan apa-apa ya di keyboard kita tunggu saja prosesnya tidak lama ya kita tunggu di sini nanti akan muter-muter sudah keluar ya, puter-muter nah, kita tunggu saja dia ya, langsung nanti puting ke flash nah kan, ya otomatis booting ke flash ya, nah ini sudah menu instalasi sudah muncul, sekarang kita gunakan mouse ya, klik saja next ya Klik install. Oke, okay, kita tunggu. Oke, okay, sudah muncul seperti ini. Sekarang kita kasih checklist di sini. Checklist baru klik next. kemudian kita pilih yang ini ya, bawah ya, kostum. Nah, sekarang yang perlu kita format adalah partisi satu dan partisi 2 ya ya kita format partisi satu dan partisi 2 langsung saja kita klik format klik ok sudah sekarang klik partisi 2 klik format klik ok oke sudah ya baru kita langsung klik next. Nah, ini proses instalasi sudah berjalan ya. Nah, ini kita tunggu saja sampai ini mulai dari nol ya, sampai 100%. Pokoknya ikuti saja kelanjutannya ya. Cuman saya sampai di sini saja cara ber Uh, berbaginya ya sampai sini saya berbaginya bagaimana cara masuk BIOS, cara setting BIOSnya, cara uh, formatnya, sekalibus uh, partisi berapa yang diformat. Cuman sampai situ saja ya. Saya berbaginya selanjutnya kalian ikuti saja langkahnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.